Yeah? It's okay. It's a joke. It's a joke. It's a joke. Seris ini akan mengisahkan tentang wabah zombie yang bermula di sebuah sekolah SMA. Baiklah, untuk keseruan seriesnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita seriesnya. Episode pertama dibuka dengan memperlihatkan beberapa siswa yang sedang melakukan pembulian. Terlihat salah seorang siswa yang diajar oleh beberapa siswa lainnya. Namun, siswa yang dibully tersebut tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang berperilaku aneh. Namun, orang tersebut pun harus terjatuh dari atap apartemen. Kemudian, kita beralih ke sebuah rumah sakit. Terlihat seorang pria yang menyelinap masuk ke ruang darurat. Ternyata, dia adalah ayah dari anak yang dibuli sebelumnya. Anaknya pun meminta maaf kepada ayahnya. Namun, tiba-tiba dia berubah menjadi seseorang yang berperilaku aneh. Dengan terpaksa, ayahnya pun memukulinya hingga dia tewas. Setelah itu, terlihat ayah anak sebelumnya yang berjalan tergesa-gesa. Ternyata, dia memasukkan anaknya ke dalam koper. Namun, dia yang mengira anaknya telah tewas, ternyata kini masih hidup. Dan episode pertama pun dimulai. Pada episode pertama, Diperlihatkan beberapa siswa dan siswi SMA di sebuah sekolah bernama SMA Hiyosan. Kemudian, terlihat beberapa siswa dari kelas yang berbeda-beda sedang melakukan berbagai kegiatan. Ada yang melakukan penelitian, ada juga yang sedang bermain di lingkungan sekolah. Bahkan ada yang sedang berlatih untuk mengikuti kejuaraan sekolahan. Kemudian, diperlihatkan seorang siswi cantik yang tertidur di dalam kelas sains. Saat akan keluar, dia mendengar suara aneh dari sebuah ruangan di kelas tersebut. Saat dia mengejeknya, ternyata itu hanyalah seekor hamster. Siswi tersebut menganggap, jika hamster tersebut hanyalah hamster biasa. Namun, tiba-tiba hamster tersebut menggigit salah satu jari dari siswi tersebut. Dari sebuah arah, muncullah seorang pria yang merupakan guru dari kelas sains. Guru sains tersebut yang melihat gigitan hamsternya di salah satu siswinya, kemudian bergegas untuk menyekapnya. Kemudian, diperlihatkan kedua pria bernama Cheong San dan Cheong Mereka berdua memiliki ikatan persahabatan. Saat tengah perjalanan, Kedua wanita bernama Onjo dan Nisa tiba-tiba mencegat arah dari Jeongsan. Ternyata hari ini adalah pembukaan restoran ayam goreng dari ibu Jeongsan. Ibu Jeongsan menyuruh ketiga teman dari Jeongsan untuk menikmati ayam goreng secara gratis. Bahkan ibu Jeongsan memberikan dua porsi ayam goreng dengan jumlah yang banyak. Saat sedang makan, mereka membahas tentang guru bernama Kuruli. Sebagian siswa menganggap Guru Li sebagai guru yang aneh, karena baunya seperti mayat busuk. Jika kalian ingat, Guru Li adalah orang dari ayah siswa yang dibuli sebelumnya. Satu sekolahan menerima rumor jika Guru Li membunuh puteranya sendiri. Kemudian setelah selesai makan, mereka pun bergegas kembali pulang. Di tengah jalan, Onjo bertanya kepada San tentang penampilannya. Jiyongsan pun merasa tertarik kepada Onjo. Namun, dia yang malu menyatakan perasaannya malah mengecek Onjo. Malam harinya, terlihat seorang penjaga di SMA Yosan yang sedang memeriksa ruangan demi ruangan. Orang tersebut belum menyadari jika ada salah satu siswi yang disekap di sebuah ruangan. Pada pagi harinya, Terlihat Unjo yang sedang sarapan pagi dengan ayahnya. Ayah Unjo merupakan seorang kapten di pemadam kebakaran. Selesai sarapan, Unjo bertemu dengan Jeongsan yang menunggunya di depan pintu apartemen. Ternyata, mereka tinggal bersebelahan di apartemen tersebut. Pada saat itu, Jeongsan dan Unjo sedang melakukan permainan batu gunting kertas, dan yang kalah, akan membawa tas dari pemenang. Unjuk yang kalah kini harus membawa tas dari jungsan. Kemudian, mereka pun bergegas untuk masuk ke sekolahan. Di SMA Yosan terdapat dua pintu masuk, yang mana untuk anak orang kaya mereka bisa memasuki pintu masuk alternatif. Namun, sebagian siswa menerobos pintu masuk tersebut ketika tak ada satpam yang berjaga. Di sisi yang berbeda. Beberapa siswa sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam sekolahnya. Sebab terlambat satu detik pun mereka akan mendapatkan poin hukuman. Dan pada saat itu, Uncu yang terlambat harus mendapatkan poin hukuman. Kemudian diperlihatkan seorang siswa bernama Zuyo yang melihat perandalan sekolah akan melakukan pembulian. Benar saja, perandalan sekolah Hyosan sedang melakukan pembulian terhadap seorang wanita... Dengan menelanjanginya Siswi tersebut direkam oleh para berandalan Kemudian salah seorang berandalan bernama Guinam Menyuruh seseorang yang akan dibullynya Untuk merekam siswi tersebut Su yang tiba di sana Kemudian menyuruh seluruh berandalan Untuk menghentikan perbuatannya Bahkan tak ada satupun perandalan yang berani menyerang Su Ketika Su menyelamatkan kedua orang yang sedang dibully saat akan pergi, Guina mengancam, akan menyebarkan video siswi tersebut jika dia tak menuruti perintahnya. Kemudian, kedua orang tersebut pun memilih kembali ke para berandalan. Lalu, saat Zoyoo akan menuju ke ruang kelasnya, Uncu mendatangi Xoy dan memintanya untuk menemuinya di atas atap sekolah setelah makan siang. Sueyuk pun mengatakan jika dia sudah tak ingin berkelahi Dari sini dapat disimpulkan jika Sueyuk merupakan seorang siswa yang dulunya suka berkelahi Kemudian saat tiba di dalam kelas, Uncu terus saja memandangi Sueyuk Yang tak lain, Onjo menyukainya Kemudian seorang siswi cerewet bernama Nayon memarahi Gyeongsu karena Gyeongsu adalah siswa yang miskin Nayon merasa jijik Jika ada siswa miskin yang mendekati apapun darinya Setelah itu, datanglah seorang guru bahasa Inggris bernama Bupar Pada saat itu, Bupar menanyakan tentang hilangnya siswi yang tak pulang dari semalaman Ternyata, siswi tersebut adalah siswi yang disekap oleh Guru Lee Selesai mengajar, Bupar menemui Guru Lee di kelas sains Bupar bertanya, tentang seorang siswi yang menghilang sebab terakhir dia belajar siswi tersebut berada di kelas sains Guruli pun menjawab jika tidak ada yang melihat siswi tersebut kemudian setelah Bupak pergi dari kelas sains Guruli mendatangi siswi sebelumnya yang kini bertingkah aneh seperti anaknya sebelumnya Guru Guruli kemudian mendokumentasikan tentang perkembangan virus yang entah maksudnya apa dari sini dapat disimpulkan jika guru Lee ada kaitannya dengan semua ini kemudian terlihat guru Lee yang sedang mengajar di kelas tersebut terlihat juga guinam atau siswa berandalan sebelumnya yang kini masih melakukan pembelian terhadap seorang siswi yang sebelumnya telah dilecehkan di lain sisi guru Lee menjelaskan tentang perkembangan sebuah virus di sel tubuh manusia guru Lee mengatakan jika sebuah virus semalnya dengan parasit yang mengambil alih tubuh tuannya kemudian kita beralih ke seorang wanita yang merintih kesakitan wanita tersebut bernama Yesu. Yesu kemudian izin untuk pergi ke toilet kemudian bu Park memanggil ketua kelas bernama Namra dia adalah murid terpintar serta bersifat dingin atau cuek kemudian Bu Park memanggil suyo untuk menjawab soal di papan tulis. Namun, tiba-tiba keluar siswi yang hilang sebelumnya. Siswi tersebut mengatakan, jika dia disekap di kelas sains. Bu Park yang panik pun, kemudian membawa siswi tersebut ke UKS untuk diperiksa. Setelah tiba di UKS, seorang dokter terkejut, setelah memeriksa suhu siswi tersebut yang sangat dingin. Ditambah lagi, Siswi tersebut bertingkah layaknya ingin menggigit seseorang. Beralih ke Yesu, terlihat Yesu diam-diam meninggalkan sekolahan. Kemudian, Isa yang baru kembali dari UKS mengabarkan jika siswi tersebut ingin menggigit semua orang. Jiungsan yang khawatir dengan keadaan Unju kemudian mencari Unju ke UKS. Di halaman sekolah, siswi tersebut dibawa oleh ambulans untuk menuju ke rumah sakit. Kemudian, saat Unjo akan kembali ke kelas, dia memberikan Su Hyuk sebuah tulisan namanya, "Kalau di Korea, hal ini sama dengan mengajak seseorang berpacaran, yang mana Unjo ingin mengajak Zuyu untuk berpacaran." Namun, saat Zuyu akan mengatakan keputusannya, datanglah San yang mengkhawatirkan keadaan dari Unjo, dan Zuyu pun membatalkan keputusannya. Beralih ke siswi yang dibawa ke ambulan, di sini siswi tersebut akan dibawa ke sebuah rumah sakit di kota Hyosan. Kemudian terlihat Guru Li yang merasa panik ketika melihat siswi yang dia sekap kini menghilang. Guru Li kemudian dipanggil oleh kepala sekolah karena dianggap melakukan pelecehan terhadap seorang siswi. Dan ketika Guru Li akan keluar, muncullah kedua polisi yang akan menangkap Guru Li di lain sisi. Dokter di UKS sebelumnya, bertingkah aneh setelah digigit oleh siswi sebelumnya. Dokter tersebut kemudian meminum obat antibiotik. Namun, dokter tersebut tetap saja bertingkah aneh. Kemudian, diperlihatkan para siswa yang sedang beristirahat. Sebab saat ini adalah jam istirahat. Lalu diperlihatkan uncu yang menceritakan kepada Isa atau sahabatnya jika dia mengajak Shuyuk berpacaran. Jelas hal ini membuat Isa terkejut, sebab banyak siswi yang juga menyukai Shuyuk. Di lain sisi, Shuyuk mendatangi Namra atau ketua kelas untuk mengajaknya berbicara. Ternyata Shuyuk menyukai Namra karena sifat cueknya. Di lain sisi, Kedua, perandalan sebelumnya melihat seorang dokter di UKS yang bersikap aneh. Kemudian, dokter tersebut pun menabrakkan dirinya ke arah dinding. Dokter tersebut juga menggigit teman dari siswa perandalan tersebut. Seketika, siswa yang digigit oleh dokter sebelumnya juga bertingkah aneh. Siswa tersebut kemudian menggigit siswa dan siswi yang lainnya. Hal ini tak lain mereka telah berubah menjadi zombie beralih ke atap sekolah. Di sini seorang siswi yang sering dilecehkan berniat untuk bunuh diri. Namun saat dia akan melompat, seorang pria yang juga sering dibuli mencoba menyadarkannya. Kedua orang tersebut merupakan seorang siswa dan siswi yang menjadi bahan oleh Guinam. Kemudian saat siswi tersebut akan bunuh diri, terlihat beberapa orang yang terjatuh dari jendela kelas bahkan setelah terjatuh siswa dan siswi tersebut kembali hidup dan menyerang seluruh orang beralih ke Jeungsan di sini meminta tolong agar San membantu Uncho mendekati Suhyuk. Seketika San pun merasa sakit hati. Namun saat mereka akan keluar dari kantin terlihat puluhan siswa yang mencoba berlari dari kantin tersebut. Ternyata ini virus zombie tersebut sudah hampir menyebar ke seluruh sekolahan yosan dan kemudian episode pertama pun berakhir lanjut ke episode kedua di awal episode ini diperlihatkan beberapa siswa yang melakukan pembulian kepada siswa gendut namun tiba-tiba datanglah beberapa siswa yang berlari karena dikejar oleh zombie berlari ke kepala sekolah di sini, dia mendapatkan telepon dari polisi. Jika ada banyak telepon masuk mengenai wabah zombie di sekolahan, Yosan, kepala sekolah tersebut memarahi para guru dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah internal tersebut, sebab SMA Yosan akan menjalani proses pengecekan sekolahan untuk menjadi sekolahan terbaik. Kepala sekolah kemudian menyuruh para guru untuk mengurus semuanya, bupark yang emosi kemudian bergegas keluar dari ruangan tersebut di tengah jalan Bupar melihat seorang siswa yang digigit oleh siswa lainnya beralih ke kantin sekolahan ini wabah zombie tersebut sudah menyebar ke area kantin sekolah Jungsan yang berada di kantin tersebut berusaha menyelamatkan Onjo dari sana Jungsan berusaha mencari jalan keluar dari kantin tersebut di lain sisi Terlihat Gui Nam yang mencoba mencari tempat bersembunyi dari para zombie yang menyerangnya. Kembali ke Jeong San, sini Jeong San memutuskan untuk keluar melewati jendela kantin. Setibanya di luar kantin, Jeong San mengajak Onjo untuk mencari tempat perlindungan. Dari sebuah datanglah truk pengangkut kayu yang menabrak dinding sekolah. Ternyata, pak supir truk telah terinfeksi oleh virus zombie. San dan Onjo memanfaatkan truk tersebut sebagai injakan menuju ke ruang kelas. Di lain sisi, terlihat Cuyuk bersama Namra yang mencoba mencari tempat perlindungan. Mereka melihat tangga tukang kebun yang menuju ke kelas mereka. Kembali ke Jongsan, di sini dia bersama Onjo memutuskan untuk masuk ke dalam kelas. Di kelas tersebut, Terdapat beberapa orang yang juga berlindung di kelas tersebut Setelah beberapa saat, datang seorang siswa gendut bernama Daesu Daesu belum menyadari jika sekolah mereka diserang oleh para zombie Kemudian, saat Yongsan akan menunjukkan ke luar jendela Muncullah Suiyok bersama Namra dari luar jendela Di luar kelas, beberapa zombie mencoba untuk masuk Kemudian, diperlihatkan Guru Li yang sedang diinterogasi oleh seorang detektif. Detektif tersebut mendapatkan laporan jika Guru Li melakukan ini semua untuk mantap-mantap bersama siswinya. Guru Li yang kesal pun mengatakan, "Jika semua ini dibiarkan, maka akan banyak korban yang akan mati sebentar lagi." Guru Li juga dianggap sebagai pembunuh putranya sendiri. Guru Li kemudian menceritakan semuanya. Guruli menjelaskan, jika kehidupan ini bagaikan kucing yang selalu memangsa tikus. Kucing ini bagaikan siswa berandalan, dan tikus adalah siswa yang menjadi bahan pembulian. Guruli, yang ahli di bidang sains, mencoba menyalurkan sebuah obat agar tikus ini tak takut lagi kepada kucing. Guruli memberikan obat tersebut kepada anaknya yang selalu dibuli. Hal ini agar anaknya menjadi berani kepada perandalan di sekolah. Di sisi yang berbeda, terlihat siswi sebelumnya yang kini berada di dalam rumah sakit. Saat dia akan diperiksa, siswi tersebut berubah menjadi zombie. Kini, wabah zombie itu pun juga menyebar di rumah sakit di Yosan. Kemudian, diperlihatkan Hisu yang menuju ke suatu tempat. Di lain sisi, Siswa yang mengikuti kejuaraan memana akan pulang ke SMA Hyosan. Seorang siswi cantik yang bernama Hari dimarahi oleh pelatihnya karena gagal mendapatkan gelar kejuaraan. Kembali ke Jeungsan, di sini dia dan beberapa teman kelasnya mencoba menghubungi kepolisian untuk mengabarkan jika wabah zombie menyerang SMA Hyosan. Saat telepon tersembung ke kantor polisi. Polisi tersebut malah mengabaikan Cheong Polisi tersebut menganggap jika murid SMA Yosan hanya bercanda, sebab para murid sering ngepreng kepolisian. Unco kemudian memiliki ide untuk menghubungi petugas damkar. Unco beralasan jika SMA Yosan sedang terjadi kebakaran besar. Seketika, seluruh pemadam kebakaran di kota Hyosan dikerahkan menuju ke SMA Hyosan. Beralih ke dalam kelas, siswi Jutek sebelumnya atau Nayon memarahi ketua kelas atau Namra karena tak bertindak sesuatu. Namra kemudian memarahi balik Nayon sebab kenapa baru di kondisi seperti ini mereka menganggap Namra sebagai ketua kelas. Ternyata... Namra sebelumnya tak pernah diperhatikan ketika dia menjadi ketua kelas. Namun, setelah beberapa saat, datanglah seorang guru yang memasuki kelas mereka. Guru tersebut menyuruh para siswa agar menutup pintu masuk dengan meja atau kursi. Onjo yang tengah berdiam diri melihat luka gigitan di guru tersebut. Mereka semua pun merasa panik ketika mengetahui guru tersebut yang telah tergigit oleh zombie. Setelah beberapa saat, guru tersebut pun mengalami mimisan dan kejang-kejang seperti halnya seluruh orang saat akan berubah menjadi zombie. Kemudian, guru tersebut pun menggigit murid di sana. Kemudian, Jiong San dan beberapa teman kelasnya pun berusaha melawan zombie tersebut. Mereka semua kemudian memutuskan untuk pindah ke kelas lain. Saat zombie akan menyerang, Sui mengajar beberapa zombie yang mendekat. Lalu, Daesu mengambil sebuah pintu untuk mendorong zombie tersebut menuju ke bawah tangga. Setelah itu, mereka pun berencana menuju ke ruang kelas lainnya. Di bawah tangga, Suiyok menyuruh Jeong-san untuk pergi dari sana. Di kelas atas, mereka berusaha membuka kelas sains yang terkunci. Kemudian, setelah berhasil masuk ke dalam, Unchung mencari keberadaan dari Suiyok. Namun, dia tak menemukan keberadaan dari Shuyo. Beralih ke atap kesekolahan, kedua murid sebelumnya mengharapkan semua orang untuk mati. Sebab, bagi kedua murid tersebut, dunia ini adalah neraka. Kemudian, diperhatikan seorang siswi yang sedang merokok. Dia bernama Mijin. Mijin adalah siswi senior kelas 12 SMA. Saat itu, seorang siswa yang bersembunyi di sebelahnya Mengalami gejala yang akan berubah menjadi zombie, micin kemudian memeriksa orang tersebut. Benar saja, dia tergigit di bagian baunya. Beralih ke bupark, terlihat bupark yang selamat dari serangan zombie kembali ke micin. Di sini, dia mengajak si gendut untuk membunuh zombie tersebut. Micin pun kemudian menusukkan sebuah tongkat kayu ke mulut dari wanita tersebut. Namun, saat micin akan tergigit, muncullah anak panah milik dari hari kembali ke bupark. Di sini, bupark menyiarkan pesan dari ruang siaran agar seluruh murid yang selamat bergegas untuk mencari tempat perlindungan hingga bantuan tiba. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini ayah dari Unjo bergegas menuju ke gedung tempat petinggi Hyosan. Di sisi lain, Jongsan merasa cemburu ketika Unju masih memikirkan keadaan dari Soyo. Isa kemudian menenangkan Unju yang tengah bersedih. Saat Unju menggenggam tangan Isa, dirinya merasakan tangan Isa yang sangat dingin. Isa pun kemudian mengalami mimisan. Ternyata Isa telah tergigit zombie pada saat masuk ke ruang kelas. Isa pun merasa panik dengan keadaan dirinya. Setelah beberapa saat kini isa pun juga berubah menjadi zombie. San kemudian mencoba menjatuhkan isa dari luar jendela, namun unjo menahan tangan isa. unjo teringat masa-masa bersama isa saat mereka menjadi sahabat. isa merupakan orang yang sangat dekat dengan unjo, sehingga unjo pun tak tega membiarkan isa menjadi zombie. namun San memukul isa hingga dia terjatuh ke lantai dasar. Hal ini terpaksa dilakukan Jungsan agar Uncho tak tergigit oleh Isa. Kemudian diperlihatkan Siyook yang bersembunyi di sebuah kelas, yang berarti Siyook masih selamat. Kembali ke Jungsan, zombie yang semakin banyak membuat pintu kelas tak bisa ditahan lebih lama lagi. Jungsan memiliki ide untuk membuat tali dari selang air di luar kelas. Dengan penuh perjuangan, Jongsan mencoba menggapai selang tersebut dan akhirnya selang tersebut pun berhasil didapatkan jeongsan kemudian membuat sebuah lingkaran sebagai tempat pijakan saat mereka menuruni kelas tersebut gyeongsu menjadi orang pertama yang menuruni kelas tersebut kemudian saat gyeongsu berada di bawah kelas dia melihat bu park di ruang siaran kemudian Jungsuh pun mengabarkan ke teman-temannya untuk segera turun ke bawah. Satu persatu dari mereka mulai menuruni kelas tersebut, dan saat tersisa Jeongseon dan Unjo, di sini Jeongseon menyuruh Unjo untuk turun lebih dulu. Kemudian, Unjo pun menuruni selang tersebut secara perlahan-lahan. Beralih ke di sini dia berusaha keluar dari kelas tersebut melewati jendela kelas tersebut. Seo terpaksa keluar dari kelas tersebut karena para zombie mulai menyerangnya. Kembali ke Jungsan, saat Jungsan akan menuruni kelas tersebut, kini zombie itu pun berhasil masuk dan membuat Jungsan pun ikut terjatuh. Lalu episode kedua pun berakhir. Lanjut ke episode ketiga. Di awal episode ini diperlihatkan Hisu yang tiba-tiba melahirkan seorang bayi. Ternyata. Hisu sebelumnya mengalami sakit perut karena akan melahirkan. Setelah itu, isu pun meninggalkan bayinya. Beralih ke Kuruli, di sini dia mengatakan jika semua orang kini akan mati sebentar lagi. Kembali ke SMA Yosan, terlihat Joyo yang mencoba menyelamatkan Jeong yang berada di bawahnya. Kaki dari Jeong berhasil dikapai oleh salah satu zombie. Kemudian, Joyo pun melompat ke arah Jeong Juyuk kemudian menendang zombie tersebut hingga dia terjatuh ke bawah. Kemudian, mereka pun berhasil selamat dan masuk ke ruang siaran. Di tempat tersebut, Nayon atau Murijutek sebelumnya menuduh Kyungsu sebagai penyebab mereka akan digigit zombie. Nayon juga menghina Kyungsu sebagai anak miskin penerima bansos. Bupak kemudian memisah perkelahian antara Kyungsu dengan Nayon. Kemudian Bubar pun mengajak mereka untuk mencari informasi di media sosial, sebab sampai saat ini tak ada satupun bantuan militer menyelamatkan mereka. Beralih ke Hisu, di sini dirinya hampir saja tertabrak oleh mobil polisi yang dikendarai oleh zombie. Ternyata para zombie kini juga mulai menyebar di perkotaan Hyosan. Hisu yang melihat kejadian tersebut kemudian kembali ke toilet dan mengambil bayinya kembali ke Seomayosan, beberapa murid yang sedang mencari informasi dikejutkan oleh zombie yang menuruni selang air sebelumnya. Jiungsan pun kemudian bergegas memukul zombie tersebut. Tanpa disengaja, Soo terkena pukulan oleh Suyo. Soo -su yang merasa panik pun kemudian mengambil komputer sebelumnya dan memukulkannya ke zombie tersebut. Kini zombie itu pun berhasil diatasi kaya dari Onjo. Di sini Ayah Onjo berusaha menyelamatkan Petinggi Yosan agar bisa dibawa ke tempat pengungsian. Kembali ke ruang siaran, Nayon memojokkan Kyungsu jika dia telah tergigit oleh zombie. Padahal, Kyungsu terkena pukulan oleh Suyo. Luka di tangan Kyungsu juga seperti luka goresan, bukan gigitan. Nayon yang cerewet pun kemudian menyuruh Kyungsu agar dikarantina di ruang siaran. Kemudian, Bupak pun menyetujuinya. Namun, jika dalam 30 menit Gyeongsu tak berubah menjadi zombie, Nayon harus meminta maaf kepada Gyeongsu. Kemudian, Gyeongsu pun memasuki ruang siaran tersebut. Beralih ke Gwinam, terlihat Winam yang masih berusaha melawan para zombie yang berada di kantin sekolah. Winam dengan susah payah berusaha melawan para zombie tersebut kembali ke ruang siaran kini waktu pun sudah berlalu selama 30 menit kemudian diperlihatkan ibu dari Jiyongsan yang sedang memperbaiki restorannya saat dia masuk ke dalam restorannya terdengar sebuah berita tentang wabah zombie yang menyebar di SMA Yosan. ibu Jiyongsan yang panik pun kemudian memutuskan untuk menelpon putranya namun Tak ada jawaban sama sekali. Ibu Jungsan yang merasa khawatir pun memutuskan untuk menuju ke SMA Hyosan. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini salah satu anak buahnya berhasil digigit oleh zombie. Ayah dari Unjo pun kemudian berusaha mengikat zombie anak buahnya yang kini menjadi ganas. Kemudian diperlihatkan beberapa kepolisian di perkotaan Hyosan para polisi tersebut melakukan pemblokiran jalan agar para zombie tak menyebar ke kota lainnya di lain sisi, ibu dari Cheongsan yang melihat jalan telah diblokir kemudian berencana mencari jalan lain untuk menuju ke SMA Hyosan saat di tengah jalan, ibu Cheongsan bertemu dengan Hisu yang menggendong anaknya ini ibu Jeongseun pun memutuskan untuk berjalan kaki. Beralih ke Micin hari, di sini mereka berdua yang mengecek keadaan di luar kemudian memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Mereka merasa jika bantuan militer tak akan pernah datang. Kini, mereka berdua pun sedang memikirkan untuk pergi dari tempat tersebut. Kembali ke ruang siaran, San mencoba menghibur Kyungsu yang tengah emosi. Jongsan percaya jika Kyungsoo tak akan berubah menjadi zombie. Jongsan kemudian mengatakan kepada Bupar jika waktu telah lebih dari 30 menit. Bupar kemudian menyuruh Nayon untuk meminta maaf kepada Kyungsoo, sebab kesepakatannya sebelumnya Nayon harus meminta maaf kepada Kyungsoo jika dia tak berubah menjadi zombie dalam 30 menit. Kemudian, Nayon pun memutuskan untuk menemui Kyungsu di ruang siaran. Nayon kemudian mengoleskan sebuah sapu tangan ke luka dari Kyungsu. Di ruang siaran, Nayon malah mengatakan jika Kyungsu memang pantas direndahkan karena dia orang miskin. Kini, situasi pun semakin memanas. Bukannya meminta maaf, Nayon malah membuat masalah baru saat malam harinya. Kyungsu tiba-tiba mengalami mimisan. Mereka semua pun merasa terkejut, sebab Kyungsu sebelumnya terlihat baik-baik saja. Kini, tubuh dari Kyungsu pun mulai mengalami perubahan otot, bahkan pandangan Kyungsu ke teman-temannya mulai buram. Kemudian, setelah beberapa saat, kini Kyungsu pun berubah menjadi zombie yang ganas. Dengan terpaksa, San menjatuhkan sahabatnya tersebut dari lantai atas. Dia masih tak percaya jika sahabatnya kini berubah menjadi zombie. Beralih ke he terlihat he yang mendatangi restoran milik teribu Jiyong San. yang kini tergigit zombie kemudian mengikatkan tangannya ke sebuah pintu. Hal ini dilakukannya agar zombie tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian diperlihatkan ayat dari Unjo di tempat tersebut. Ayat dari Unjo mengkhawatirkan keadaan putrinya tambah lagi kantor dari SMA Yosan tak bisa dihubungi kembali ke ruang siaran di tempat tersebut mereka semua merasa bersedih atas berubahnya Kyungsoo menjadi zombie Namra kemudian mendatangi Nayon dan mengatakan jika dirinya mengetahui semua perbuatan dari Nayon pada saat itu Namra melihat Nayon mengoleskan darah zombie ke sapu tangannya dan Nayon mengoleskan dari zombie tersebut ke bekas luka goresan dari Gyeongsu semua murid yang melihatnya pun merasa tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh nayon Namra kemudian menyuruh Nayon mengoleskan sapu tangannya ke luka di kakinya namun Nayon menolaknya Nayon pun mengakui hal tersebut Cheongsun yang merupakan jabat dari Gyeongsu kemudian memarahi Nayon jika dia adalah pembunuh semua orang di tempat tersebut Seketika menunjukkan ekspresi emosi kepada Nayon, Nayon pun kemudian keluar dari tempat tersebut. Di lain sisi, Bupark menasihati mereka semua jika saat ini tidak boleh ada yang mati lagi. Kemudian Bupark pun bergegas menyusul Nayon dan mencoba menyelamatkannya dari serangan zombie di luar ruangan, dan kemudian episode ketiga pun berakhir. Lanjut ke episode keempat, di awal episode ini diperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan siaran langsung Pria tersebut menjelaskan kepada seluruh penontonnya jika dia akan pergi ke kota Hyosan Orang tersebut melakukan ini semua demi meningkatkan viewersnya Ditambah lagi, berita mengenai zombie di kota Hyosan juga belum dipastikan secara penuh oleh pemerintah Korea Kemudian pada malam harinya Orang tersebut pun memasuki kota Hyosan dengan menyelinap, kemudian diperlihatkan ibu dari Johnson yang kini bergegas menuju ke SMA Hyosan. Kembali ke ruang siaran, terlihat Johnson yang masih bersedih karena sahabatnya yang berubah menjadi zombie. Kuncu kemudian menghibur Johnson agar berhenti bersedih. Beralih ke ibu dari Johnson, di sini ibu Johnson memanggil Kyungsu yang berubah menjadi zombie. Dan kini, Ibu Jeongseon pun harus tergigit oleh zombie tersebut. Kembali ke ruang siaran, Unjung mengatakan jika dirinya ingin makan ayam goreng di restoran Ibu Jeongseon. Kemudian, setelah hari mulai larut malam, mereka pun memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini. Keadaan mereka semakin memburuk karena Nayon yang bersifat egois terhadap dirinya. Namra mengatakan. Jika Nayeon pantas menerima itu semua. Di lain sisi, beberapa murid laki-laki merasa ingin buang air kecil. Namun, Daisu atau si gendut malah kebelut berak di kondisi seperti ini. Beralih ke sekolahan, terlihat kedua orang sebelumnya yang sedang berbincang satu sama lain. Salah seorang siswa di sana mengatakan, jika video telanjang milik dari wanita tersebut, berada di api dari guinam kembali ke ruang siaran daishu yang sangat kebeluk berak berencana pengir besar melewati jendela ruangan dan mereka bergantian menyiram seseorang yang sedang berak mereka semua pun menganggap jika daishu sedang tak waras beralih kaya dari unjo di tempat tersebut ayah unjo mengatakan jika bantuan akan tiba pada pukul 11 pagi di lain sisi Desu yang habis makan pedas sudah mengalami mules tingkat atas Dari kedua sisi, ayah Onjo dan murid dari SMA Yosan berencana membuat toilet darurat dari beberapa bahan yang bisa mereka gunakan Di sisi lain, murid wanita memikirkan cara untuk menghubungi kantor militer Sebab mungkin saja para militer akan menyelamatkan mereka jika mereka menghubunginya. Beberapa murid laki-laki meyakinkan para wanita jika bantuan mungkin akan tiba besok pagi. Beralih ke ayah dari Unjo, di sini dia berencana menyelamatkan putrinya yang berada di SMA Hyosan. Namun seorang wanita melarang ayah dari Unjo karena para zombie kini sudah menyebar ke seluruh kota Hyosan, kemudian. Diperlihatkan Gwinam yang berhasil selamat dari para zombie di kantin sebelumnya. Gwinam berencana kabur dari tempat tersebut dengan menaiki sebuah sepeda. Namun, usahanya pun sia-sia. Gwinam kemudian memasuki sebuah ruangan yang merupakan ruangan kepala sekolah. Di tempat tersebut, Gwinam menghabisi seluruh zombie dengan pisau yang dibawanya. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini mereka semua pun sudah sepakat untuk keluar pada keesokan paginya. Namun, Micin meremehkan hari jika dia takkan bisa bertahan hidup dengan mengandalkan anak panahnya. Hari yang merasa direndahkan, kemudian mengajar Micin di tempat tersebut. Situasi pun kembali memanas di kedua belah pihak. Beralih ke seseorang yang melakukan live streaming, di sini dia pun berencana memasuki sebuah bangunan yang tak berpenghuni di kota Hyosan. Kemudian, saat sudah berada di tempat tersebut, muncullah beberapa zombie yang masih berusia anak-anak. Orang tersebut pun bergegas untuk menyelamatkan diri. Kemudian, diperlakukan detektif sebelumnya yang masih menginterogasi Guru Lee tentang wabah zombie yang terjadi saat ini. Guru Lee mengatakan, jika dia sudah memperingatkannya sebelumnya. Namun, detektif tersebut tak mempercayainya. Di saat seperti ini, Guruli teringat anaknya yang selalu masuk rumah sakit karena sering mendapatkan bulian dari temannya. Bahkan saat seluruh guru disuruh untuk berkumpul, mereka menganggap jika kejadian yang menimpa anak dari guru Guruli hanyalah candaan anak SMA. Kepala sekolah juga tak mau memperbesar masalah dan menganggap jika anak dari guru Guruli akan baik-baik saja. Kemudian, guru Guruli pun membuat obat untuk anaknya agar dia menjadi kuat. Namun, obat tersebut malah merubah anaknya menjadi zombie. Detektif tersebut kemudian bertanya mengenai obat untuk mengatasi wabah zombie yang sedang terjadi. Namun, Guruli mengatakan jika dirinya tak mempunyai obat tersebut. Di luar kantor polisi, beberapa zombie kini telah menyerang ke tempat tersebut. Detektif tersebut yang melihat kondisi kepolisiannya kemudian berencana membawa Guruli untuk melarikan diri. Namun, Guru Lee yang melihatnya pun merasa sangat senang. Guru Li merasa, jika semua orang pantas menerima semua ini. Kemudian, Guru Li pun tanpa disengaja tergigit oleh salah satu zombie. Guru Lee mengatakan, jika obat dari wabah zombie ini ada di laptopnya, yang berada di lab Sain di SMA yosan. Kemudian, Guru Lee menyuruh detektif untuk segera pergi. Sedangkan dirinya akan menahan semua zombie. Kemudian detektif pun pergi dari sana. Kemudian terlihat keadaan di luar kantor polisi yang sangat kacau. Beberapa anggota kepolisian kini telah berubah menjadi zombie. Kemudian saat detektif akan melarikan diri, dia melihat seorang polisi yang meminta tolong kepadanya. Di lain sisi terlihat guru Lee yang kini mulai berubah menjadi zombie. Kembali ke detektif, di sini, dia bersama seorang polisi baru berencana mencari tempat perlindungan. Mereka berdua kemudian berencana menuju ke SMA Yosan. Beralih ke SMA Yosan, kini hari pun sudah mulai pagi. Mereka semua kemudian mengecek keluar jendela, berharap bantuan militer telah tiba di tempat tersebut. Akan tetapi, tak ada satupun bantuan militer yang mendatangi SMA Yosan. Di sisi yang berbeda. Mijin dan Hari juga memeriksa keluar jendela berharap menemukan bantuan militer. Namun hasilnya pun nihil. Hari yang seorang pemana kemudian berhugas pergi dari tempat tersebut. Kembali ke ruang siaran, di tempat tersebut mereka semua merasa kehausan dan kelaparan karena mereka semua berdiam diri di sekolah Yosan selama dua hari. Di atap sekolah, seorang pria mengadakan. Jika video telanjang wanita tersebut akan diunggah otomatis ketika pukul 9 pagi. Guina meminta uang tebusan jika video tersebut ingin dihapus. Namun karena wabah zombie ini, mereka pun tak bisa menemukan Guina. Wanita tersebut yang stres pun kemudian berencana menuruni anak tangga untuk mencari handphone yang digunakan untuk mengupload videonya. Kemudian dia pun bergegas menuruni anak tangga. Di lain sisi, Cheong San berencana mencari handphone untuk menghubungi pangkalan militer. Sebab, mungkin saja para militer tak tahu jika SMA Hyosan masih ada yang bertahan hidup. Cheong San ditemani oleh Su untuk mencari handphone tersebut. Karena, para zombie berada di depan jendela, mereka pun terpaksa menuruni salah satu dinding dengan gaya ninja warrior. Di sisi yang berbeda, Wanita sebelumnya kini tergigit oleh zombie di depan ruang kantor. Namun, wanita tersebut tak memberikan tanda jika dia akan berubah menjadi zombie. Di sisi yang berbeda, Jeongsan dan Juyo kini memasuki sebuah ruangan yaitu tempat penyimpanan handphone. Di tempat tersebut Terlihat wanita sebelumnya yang menghancurkan seluruh handphone. Cheong yang melihatnya pun merasa bingung dengan apa yang dilakukannya. Wanita tersebut menghancurkan seluruh handphone hingga tak tersisa satupun. Namun Cheong melihat handphone yang masih utuh. Sialnya, keberadaan dia pun diketahui wanita tersebut. Cheong menyuruh Su Yu untuk kembali ke ruang siaran. Sedangkan dirinya akan memancing perhatian para zombie yang menyerang. Kemudian, Juyok pun bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, diperhatikan kepala sekolah yang membangunkan Guinam yang sedang tertidur. Guinam disuruh oleh kepala sekolah untuk pergi ke parkiran mobil, namun Guinam menganggap jika hal tersebut sama saja dengan bunuh diri. Beralih kaya dari Unjo, di sini dia dengan beberapa orang lainnya berencana menuju ke atas gedung untuk menunggu bantuan. Onjo menyuruh rekan timnya untuk membawa seluruh orang ke atas gedung, sedangkan dirinya akan menahan para zombie dengan semprotan air. Kemudian, setelah beberapa saat, kini seluruh orang pun berhasil masuk ke atap gedung. Rekan dari Ayaunjo kemudian menolong Ayonjo yang kelelahan. Beralih ke Jiungsan, terlihat Jiungsan yang berencana melarikan diri dari tempat tersebut. Jiungsan tak sengaja memasuki ruang kepala sekolah. Dan melihat Guinam yang mengikat kepala sekolah, Jiungsan menyuruh Guinam untuk melepaskan kepala sekolah. Jiungsan juga mengancam akan menyebarkan video kekerasan Guinam kepada kepala sekolah jika dia tak melepaskan kepala sekolah. Namun Guinam malah menyayat leher dari kepala sekolah. Merasa jika Guinam sudah gila, Jiungsan pun bergegas pergi dari sana. Saat tengah berlari, Wina melemparkan pisaunya ke arah dari Jungsan Dan episode keempat pun berakhir. Lanjut ke episode kelima. Di awal episode ini terlihat Hari yang memanah para zombie di sebuah ruang kelas. Hari kemudian memeriksa salah satu kelas yang merupakan tempat adiknya berada. Namun, Hari tak melihat adiknya di kelas tersebut. Beralih ke ruang siaran terlihat mereka semua yang panik dengan keadaan dari Tiongsan dan Beralih ke kaya dari Unjo, kini seluruh orang pun bersiap untuk dievakuasi ke tempat pengungsian. Kemudian, terlihat sebuah berita jika kejadian yang menimpa kota Yosan membuat keadaan pasar saham menjadi anjlok. Beberapa masyarakat melakukan demonstrasi untuk menolak adanya warga Yosan yang akan mengungsi ke kota Seoul. Beberapa orang melempari warga Yosan dengan sampah, sebab mereka sampalnya sebagai pembawa sebuah virus zombie. Di sisi yang berbeda, kini pemerintahan Korea memperlakukan darurat militer. Semua jalan menuju ke Yosan akan diblokir. Kembali ke SMA Yosan, terlihat Joyok yang baru kembali ke ruang siaran. Unjuk yang sebelumnya tak memperdulikan Jungsan kini mulai khawatir dengan keadaannya. Kemudian diperlihatkan Jungsan San dan Gui Nam yang masih melakukan kejar-kejaran. Gui Nam meminta Jungsan untuk menghapus video pembunuhan yang dilakukan Gui Nam kepada kepala sekolah. Namun, Jungsan menolaknya. Kemudian, saat Jungsan San tengah terdesak, dia memukul ujungin punya ke mata dari Gui Nam. Ini Guinam pun harus digigit oleh zombie. Di lain sisi, wanita sebelumnya masih saja menghancurkan beberapa handphone. Anehnya, dia tak berubah menjadi zombie setelah tergigit oleh beberapa zombie. Kembali ke cheong di sini dia pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. cheong kemudian memiliki rencana untuk pergi ke lorong asap, sebab jalan tersebut akan bisa dinaiki oleh zombie dari arah yang berbeda hari memanah beberapa zombie yang mengejar Jiungsan. Kemudian mereka berempat pun memasuki ruang UKS. Kembali ke Jiungsan, di sini dia dengan susah payah berencana naik ke atas lorong asap. Kemudian diperlihatkan jenderal militer yang mengumumkan jika darurat militer di wilayah Hyosan sudah dimulai. Seluruh sinyal di tempat tersebut akan dimatikan hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan. Di lain sisi, Cheongsan yang mengambilin pun untuk menghubungi markas militer pun kini sia-sia. Sebab seluruh sinyal di wilayah yosan telah diblokir. blockir Jiyongsan yang mengetahui hal tersebut pun merasa sangat emosi. Sebab usaha yang dilakukannya semua sia-sia. Beralih ke ruang siaran, terlihat Eunjo yang menangisi keadaan dari Cheongsan. Su-yuk meyakinkan unco jika Cheongsan pasti baik-baik saja. Kemudian, seorang siswa berkacamata memiliki ide untuk membuat drone buatan. Dengan begitu, mereka bisa menemui keberadaan dari Jiungsan. Kemudian, Unjo dan pria berkacamata tersebut menawarkan dirinya untuk mencari drone tersebut. Kemudian, diperlihatkan detektif dan polisi baru yang telah tiba di kota Hyosan. Detektif tersebut pun kemudian bergegas mencari tempat perlindungan. Tanpa disengaja, mereka pun memasuki restoran ayam goreng milik teribu Jeongsan. Di tempat tersebut, detektif tersebut menemukan seorang bayi yang tak lain, dia adalah bayi dari Heesu. Kembali ke ruang siaran, terlihat Namra yang sedang berbicara dengan Juuyo mengenai dirinya jika tergigit zombie. Namun, Juuyo pun memarahi Namra dan melarangnya untuk memikirkan hal tersebut. Berali ke Jongsan, di sini Jongsan yang tengah putus asa, kemudian teringat masa-masa bersama temannya. Seketika, dia pun kembali bersemangat untuk hidup. Kemudian, Jongsan pun memutuskan untuk keluar dari jeropong asap. Jungsan kemudian memasuki ruang kelas yang merupakan kelas musik. Beralih ke ruang siaran, terlihat pria berkacamata yang merakit sebuah drone. Kini mereka pun berhasil membuat drone untuk mencari keberadaan dari Jungsan. Kemudian drone tersebut pun diterbangkan melewati kelas demi kelas. Beralih ke Hari dan Mijin, mereka pun memutuskan untuk pergi ke lantai dasar. Kemudian partner dari Hari melompat dari luar jendela, kemudian diikuti oleh Hari dan yang lainnya. Setelah itu, terlihat drone dari siswa berkacamata yang melihat sekumpulan zombie. Salah seorang siswa mengatakan jika dia mengenal anak panah di tubuh zombie tersebut. Ternyata, siswa ini adalah adik dari Hari. Kemudian, saat drone tersebut diarahkan ke kelas musik, Terlihat Yongsan yang berada di tempat tersebut. Seketika, mereka semua pun merasa bahagia. Kemudian, Unju memiliki ide untuk mengarahkan Drone keluar sekolah Hyosan. Saat diarahkan keluar sekolah Hyosan, seorang siswi melihat orang tuanya yang berubah menjadi zombie. Seketika, dia pun merasa bersih dan tak memiliki harapan untuk hidup. Abasnya lagi, Drone tersebut berhasil dikapai oleh para zombie. Kemudian diperlihatkan area pengungsian yang saling berebut satu sama lain. Ayah Onco yang tiba di tempat tersebut kemudian mendatangi seorang Mayor Militer. Namun, Mayor Militer menyuruh anak buahnya untuk membahaya dari Unco dan yang lainnya untuk menuju ke tempat karantina. Mereka semua di karantina di bekas tempat penjara, kemudian diperlihatkan binam yang tiba-tiba kembali sadar anehnya. Gwinam tak berubah menjadi zombie seperti yang lainnya. Bahkan zombie pun tak menyerang saat mendekati Gwinam. Namun, ketika Gwinam melihat matanya, dia pun merasa emosi karena matanya telah buta sebelah kiri. Beralih ke San, di sini dia yang berada di kelas musik akan didatangi oleh Gwinam yang akan membalaskan dendamnya, dan episode kelima pun berakhir. Lanjut ke episode ke -6. di awal episode ini terlihat Guruli yang menamai virus ini dengan nama virus Jonas. Kemudian kita beralih ke wanita sebelumnya yang juga tak berubah ketika digigit oleh zombie. Kemudian diperlihatkan Hari dan Mijin yang berencana memasuki sebuah ruang kantor Kemudian terlihat Juyuk yang menyemangati Namra. Beralih ke Jeongsan Tak disangka, Nayon berada di balik pintu penyimpanan barang. Namun, tak terlihat upar di tempat tersebut. Kembali ke ruang siaran, seorang siswi berencana bunuh diri ketika mengetahui orang tuanya telah menjadi zombie. Namun, Unjo mencoba menghiburnya. Unjo mengatakan, "Jika wabah zombie ini telah menyebar ke wilayah Yosan, mereka semua tak tahu." Apakah Keluarga Mereka Masih Hidup Atau Sudah Menjadi Zombie Kemudian Namra Pun Memiliki Ide Untuk Mendatangi Tempat Dari Cheongshan Berada Namra Akan Memutar Suara Di Sisi Barat Dan Timur Dengan Begitu Para Zombie Akan Fokus Ke Suara Tersebut Di Saat Itu Kesempatan Mereka Untuk Naik Ke Kelas Atas Kemudian Namra Pun Memulai Rencananya Sebelum Itu Zoeyo mengatakan melalui siaran suara jika dia akan menyelamatkan San. Kemudian mereka pun memutar sebuah suara Di lain sisi, Duinam yang mendengar siaran suara kini bergegas mencari Jeongsan untuk melakukan belas dendam Kemudian ketika para zombie fokus ke siaran suara, mereka pun memanfaatkan hal tersebut untuk pergi dari siaran suara namun, pria berkacamata tak sengaja menjatuhkan sebuah botol yang diketahui oleh salah satu zombie. Mereka semua pun berlari dari sana. Lalu, saat Juyuk tengah terdesak dan akan digigit zombie, datanglah Guinam yang kemudian membunuh zombie tersebut. Guinam bertanya kepada Chuiyok mengenai keberadaan dari Jiungsan. Guinam juga mengatakan jika dia akan membunuh Jiungsan. Tuyuk yang mendengarkannya pun kemudian mengajar Guinam dengan tangan kosong. Namun, Guinam yang terinfeksi oleh virus zombie membuat dirinya menjadi kuat. Saat Tuyuk tengah terdesak, datanglah Namra yang mencoba membantunya. Namun, Namra malah tergigit oleh Guinam. Tuyuk yang emosi pun kemudian menjatuhkan Guinam dari lantai atas. Kemudian Xueyok pun membawa Namra untuk menuju ke kelas musik. Beralih ke hari dan micin, di sini mereka berempat berusaha memasuki sebuah ruang kelas. Sialnya, si gendut atau partner dari micin mengalami luka di perutnya karena tertusuk oleh kayu. Kemudian, diperlihatkan Daesu yang memeluk Jeongseon karena kini mereka kembali bersama. Kemudian, mereka pun bergegas pergi dari sana, namun... Siaran suara yang mati pun membuat zombie kembali liar. Kini, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kelas musik. Saat tengah berdiam diri, Jung melihat tangan Nam Rai yang digigit oleh zombie. Beralih ke tempat pengungsian, ayah dari Eun yang sangat khawatir dengan keadaan putrinya memiliki sebuah untuk pergi dari sana. Ayah Unjo sudah membulatkan tekadnya untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian, saat petugas militer memberikan makanan pagi, Ayah dari Unjo pun mengajar ketika petugas tersebut. Setelah itu, Ayah dari Unjo pun mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh orang. Kini, Ayah dari Unjo dan partnernya akan menyamar menjadi petugas militer. Kemudian, Ayah dari Unjo pun melewati jalan demi jalan. Kembali ke SMA Yosan, di kelas musik, Shuyuk meyakinkan San jika Namra tidak digigit zombie, melainkan digigit oleh Gui Nam. San mengatakan jika Guinam telah tergigit oleh zombie saat berkelahi dengannya. Namun, Shuyuk menegaskan jika Gui Nam masih berwujud manusia. Shuyuk yang menyukai Namra pun kemudian mengambil sebuah risiko, yang mana dia akan menjaga Namra sampai waktu yang ditentukan. Kemudian, Shuyuk pun menggandeng tangan Namra untuk mengawasi jika Namra akan berubah menjadi zombie. Kemudian terlihat Nayon yang mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu. Lalu terlihat Unchu yang memarahi Jungsan karena ingin membunuh Namra. Jungsan pun mengatakan jika dirinya melihat Gwinam Nam digigit oleh zombie, yang berarti Namra juga digigit oleh zombie. Kemudian terlihat micin yang mengobati segendut yang terluka di perutnya. Micin menyuruh segendut untuk berhenti menangis sebab segendut akan mati dengan luka seperti ini. Kembali ke Namra, di sini Namra mulai merasakan perubahan dari dalam tubuhnya. Kemudian saat Namra akan menggigit Joyo, Jongsan pun memukul Namra, namun Joyo melindunginya. Di lain sisi, Kini Gwinam kembali bangkit walaupun seluruh badannya mengalami patah tulang. Kembali ke Jiyongshan, di kelas musik Xiyoyook menegaskan agar tak menyakiti Namra. Uncu kemudian menyentuh tangan Namra yang hangat. Uncu mengatakan jika tangan Isa sebelum menjadi zombie terasa dingin, yang berarti Namra tak akan menjadi zombie. Namra kemudian mengatakan jika dirinya merasa dengan tubuhnya. Dia sangat ingin sekali meminum sebuah darah, namun Namra berhasil mengendalikan keinginannya. Kemudian, Joyo pun memutuskan untuk mengikat tangannya dengan tangan dari Namra, sehingga mereka tak perlu khawatir digigit oleh Namra jika dia berubah menjadi zombie. Beralih ke detektif dan seorang polisi, di sini detektif memutuskan untuk membawa bayi milik dari Hesu untuk dibawa ke suatu tempat. Detektif juga mengancam polisi baru agar ikut bersamanya. Kemudian, saat mereka bergegas untuk pergi, datanglah anak kecil yang dikejar oleh zombie. Kini, mereka pun membatalkan niatnya. Polisi baru mengatakan, jika membawa bayi mereka sudah kewalahan, sekarang malah ketambahan satu bocil. Detektif pun menyuruh polisi baru tersebut untuk diam. Detektif kemudian menghibur anak kecil tersebut yang melihat ibunya menjadi zombie. Kembali ke kelas musik, di sini Namra dan Juyo duduk bertampingan di kursi depan. Kini, mereka yang sudah tak makan dan minum selama beberapa hari merasa sangat haus dan kelaparan. Namun, di balik pintu perlengkapan, banyak sekali minuman dan makanan yang tak diberitahu oleh Nayon. Daishu kemudian mencoba membuka pintu perlengkapan musik, berharap menemukan makanan dan minuman. Namun, Ayan mengujinya dari dalam ruangan, beralih ke ayah dari Onjo. Di sini, ayah Onjo berencana kabur dengan menaiki sebuah tembok pengungsian. Ayah Onjo berpesan kepada anak untuk tak mengikutinya, sebab akan berbahaya bagi dirinya. Kemudian, ayah dari Onjo pun keluar dari pengungsian tersebut. Saat akan pergi, ayah Onjo pun ketahuan dengan salah satu militer, dengan terpaksa. Ayat dari Uncu pun mengajar militer tersebut Ini ayat dari Uncu pun harus dikejar oleh beberapa pasukan militer Beralih ke kelas musik, seorang siswi menemukan sebuah kamera yang masih menyala Dia kemudian merekam dirinya sendiri untuk mengucapkan pesan terakhir Jika dia tak bisa selamat dari sekolah Hyosan Kemudian para murid pun merekam diri mereka satu persatu mereka menggunakan kamera tersebut untuk mengucapkan salam terakhir. Namun, ketika giliran Shidaesu, dia malah menyanyikan lagu tentang makanan. Dan ketika kamera tersebut berada di tangan Unjo, Unjo pun mengatakan, jika dahulu ayahnya berjanji untuk menyelamatkan Unjo dimanapun dia berada. Namun, ayahnya tak kunjung tiba. Di sisi lain, Ayah Unco bersusah payah menghindari pengejaran dari pasukan militer. Sialnya, ayah Unco pun harus terkena tembakan. Beralih ke Unco, di sini dia mengatakan jika Unco menyayangi ayahnya, dan episode keenam pun berakhir.